Benarkah cerita tentang wanita yang pernah memasuki bangunan ini, namun tak kembali? jadi teman-teman, saya tadi susah jalan ke sananya Ternyata di sini ada ruangan lagi, guys. tahu ini ruangan aku, mungkin office ya. Dulunya sebenarnya tadi katanya ada eh, apa? Nah, ini ada nama pabriknya di sini, cuman takutnya nggak boleh dipublish, ya ini ada ruangan ya ini kayaknya nih nya guys saya juga harus hati-hati soalnya ini banyak kayu-kayu yang udah jatuh takutnya ada paku dan bisa dilihat kalau misalkan memang ini uh, udah lama banget lainnya di pinggir sini tuh eh sorry di lantai maksudnya ada sofa guys di lantainya tuh udah tanah banget Ini udah tengah banget ya Jadi dindingnya pun oh ini dari Gibson ya Udah rapuh Saya di luar tadi ngeliat ada tangga Eh ada lantai dua Cuman tangganya kemana saya nggak tahu nih Ini apa nih guys Oh, ini tuh ruang, ruang yang tadi ya ini, oh ini kayaknya kamar mandi dulunya nih nah, udah suara apa di luar nih ya? saya akan coba ke lantai 2 nya <coughs> saya penasaran katanya ofisnya di sana dan yang cerita-ceritanya tuh datang dari lantai 2 sini guys artinya orang yang pemilik rumah di seberang sana itu sering melihat ada seseorang yang mendayung di atas nih Sedangkan kita tahu sendiri ya lokasinya itu udah lama banget ada tempatin gitu. Oke, bisanya berjalan ya. rumah, misi ini rungan apa kira-kira ya apakah ini kantin coba lihat sebelah sana ya sumpahnya itu serem banget meskipun ini di pinggir jalan gak ini serem banget permisi ini kantin guys Gak mau ditingjil. Uh. Permisi. Gak nah. nah, bisa ke situ ya. Kita bisa lihat sini sini kantin. Ini meja bekas buka buat buat uh, kayak masak-masak di sini. Kurang makan kali ya karyawan-karyawannya ke sini dimasakin di sini. Nggak tahu kenapa serem banget. Meskipun ini lokasinya di pinggir jalan sekalipun Tapi ini saya saya lokasi terseram Soalnya baru pertama kali saya datang ke tempat seperti ini nih Kalau kemarin kan ke rumah-rumah Saya mau datang ke pabrik Ini ke pabrik maksudnya ini ada ruangan lagi guys Eh, apa itu mesin ini ini ruangan apa ya ini kamar mandi dari setiap ruangan yang saya jelajahin ruangan ini yang ke eh, rasanya negatif banget apa karena ada kamar mandi di sini ya maju gak ya serem banget guys eh. Ini, sih. ini kayaknya office deh Ini office deh kayak ini Kita oh, kamar mandi ya Ini kamar mandi kan Permisi Ah Nggak kuat saya Ini sih merinding banget Sumpah merinding banget Uh bulu kuduk saya merinding banget, ini berdiri semua bulu kuduk saya uh. ini apa ini guys? aduh saya mau laporan sama teman-teman saya kalau di sini tuh serem nonton please Tahu kenapa tadi? Di ruangan tadi, hanya di ruangan itu saya merinding tinggal Sampai ke ubun-ubun, sumpah saya nggak bohong. Saya baru pertama kali nggak sayang ketakutan yang kayak gini, ini masih ada ruangan. Kita masuk ke satu lagi. Ini dibuka nggak ya? Ini bisa dibuka Oh ini ada toko masuk oh, ini lebih baik lagi nih soalnya banyak ini office kan? ini office ya masih office ya atau ruang apa ya Misi ada lemari-lemari ini apa nih ini, ini lemari udah diancurin ini tempat istirahat kayak ini kamarnya ini juga lemari kenapa ya serem banget tadi di ruangan yang sebelah sana misi Ada helm guys Ini sofanya masih bagus Mari konsepnya jadul banget ya Saya so, keluar aja deh Saya mau Kalian Nonton di part berikutnya saya akan bikin lagi. Saya mau turun naik ke bawah. dia tangganya aja, gini banget sih. Serius, susah banget.